Khusus untuk diri kamu sendiri, bisa personal reading. Caranya gampang banget, tinggal cek di kolom deskripsi. Kita lihat di sini untuk Cancer, ya. Dari kartu, kita lihat dulu ada kartu Four of Cups. Kemudian, itu di bagian kiri, ya. Ada kartu Four of Cups. Kemudian di bagian tengah ada Queen of Cups. Kemudian di bagian kanan ada Ace of One. Eh, Ace of Swords, ya. Maaf, ada Ace of Swords, oke. Okay. Oke. Di sini dan kalau dari kartu yang aku lihat di sini untuk cancer, kayaknya ini ada seseorang ya, ada seseorang atau uh, sosok uh, orang ya, benar orang gitu kan, dia makin hari, makin cinta sama kamu dan uh, dia ini makin terobsesi terus juga dari terobsesi dia jadi protektif, protektif itu kayak melindungi banget, terus kemudian juga uh, posesif ya. Dan kalau udah ke arah posesif berarti cemburuan. Jadi, yang aku lihat di sini sosok ini tuh dia cemburuan parah, pakai banget ya aku lihat. Kamu dekat dengan seseorang, dia cemburu kamu dekat dengan ini, ini, ini, dia cemburu. Dan kelihatan banget, kelihatan banget yang aku lihat kalau dia cemburu kelihatan banget dan sebetulnya e, kalau baru-baru kemarin yang aku lihat kamu ngerti gitu ya kamu ngerti banget gimana posisinya dia dan e, mencoba untuk istilahnya kayak mencoba untuk seenggaknya ya seenggaknya yang aku lihat di sini maaf ya aku nyalain e, AC dulu kayak tadi dimatiin Aduh, biar bisa napas kita ya, oke okay. Karena dari dia ini ya, yang aku lihat mungkin uh, kenapa, kenapa dia bisa sampai sering cemburuan gitu kan Karena pertama yang aku lihat dia awalnya uh, biasa aja, dia awalnya uh, sangat amat memperhatikan kamu dulunya, merhatiin doang dulunya. Tapi ketika ada kesempatan, eh ternyata cocok dan bertemu dengan kamu, terus kamu izinkan dia untuk e, cinta gitu kan, e, atau menjalani cinta dengan dia, e, dia dia e, mungkin kayak ibaratnya pacaran gitu kan istilahnya pacaran e, atau berhubungan misalkan gitu kan. Dan ketika makin lama makin lama, kok dia lebih cenderung posesif ya gitu dan cemburuannya itu parah banget nih aku lihat parah banget ya uh, makin lama makin parah yang aku lihat di sini dan uh, sebetulnya kan nggak baik ya cemburu yang yang negatif itu nggak baik gitu kan tapi di sini aku lihat kamu ngomongin terus enggak loh si ini tuh temen aku gitu teman main aku dari dulu juga kamu kan tahu kayak gini kayak gini kayak gini gitu kan ya karena kan yang aku lihat di sini dia kan ngeliatin story kamu terus gitu kan jadi seharusnya tahu bahwa si ini tuh dia cuma temen doang gitu nggak lebih ya uh, yang aku lihat kamu uh, kamu ngasih tahu itu terus terusan kalau misalkan uh, sama gitu ya maksudnya kayak gitu terus ngasih tahu bahwa ini temen aku ini temen aku ini temen ini temen bukan nggak ada cinta cintaan gitu kan ya terus dia kayak uh, ngambek dikit gitu ya, ngambek tapi uh, sejam kemudian dia kembali lagi gitu kan, kayak uh, ngobrol lagi terus uh, biasa lagi sama kamu gitu kan. <laughs> Karena yang aku lihat posesifnya dia itu, iya, dia enggak, dia enggak yang sampai ngebentak atau kayak gimana, tapi lebih cenderung soft sih, lebih cenderung kayak... Uh, diem aja gitu cemburunya dia tuh kayak diem terus uh, raut wajahnya nggak enak aja udah kelihatan gitu kayak gitu nggak nggak yang sampai ngomong aku cemburu aku kayak gini kayak gini kayak gini nggak lebih cenderung diem atau silent treatment gitu kan dan kamu ngerti banget kalau dia udah silent treatment atau mendiamkan kamu ya kamu ngerti banget kalau dia itu pasti Pasti nih ada kaitannya ke arah jealous atau cemburu. Dia cemburu nih. Sama siapa lagi nih sekarang gitu kan ya. Jadi kayak gitu ya aku lihat kayak udah tahu. Dan kalau misalkan kalau kayak gitu kan masih bisa diomongin ya, masih aman. Cuma kalau misalkan dari sisi dia posesif, terobsesi. Kemudian protektif dan cemburunya itu parah banget. Yang aku lihat justru di sini Memang harus ditekankan, atau mungkin memang harus yang aku lihat di sini dikasih tahu, atau kalau kamu nggak bisa ngomong uh, dengan baik-baik gitu kan, coba aja dengan minta bantuan psikolog gitu, psikolog pernikahan, atau psikolog percintaan gitu ya, biar uh, antara kamu dan dia bisa uh, baik gitu ya biar dia ngerti aja gitu biar dia nggak cemburu berlebihan gitu kan atau kalau kamu nggak nggak kuat ke ke psikolog gitu kan nggak kuat bayarnya gitu kan ya uh, boleh banget kamu bisa uh, cari seseorang yang kamu percayai untuk menjadi uh, orang ketiga netral ya orang ketiga netral gitu loh netral ya dalam artian uh, sosok ini nanti dia bisa istilahnya kayak seenggaknya tuh bisa membawa hubungan ini ke arah yang lebih baik dan mengkomunikasikan dengan baik gitu loh dengan orang ketiga ini jadi orang ketiga ini dia kan netral jadi bisa melihat oh ini yang salah di mana yang kurang tepat di mana gitu kan apa yang harus dilakukan kayak gitu loh ya yang aku liat minta pendapat gitu loh seenggaknya ya, sama seseorang yang kamu percayai, kayak gitu, ya tuh kan, <laughs> biar ya, biar uh, bisa tetap bersama dengan sosok ini, karena sebetulnya kalau tanpa cemburunya itu baik-baik uh, aja gitu, nggak, nggak ada sesuatu hal yang mengganggu banget gitu, karena dia sayang-sayang, kamu juga tahu dia cemburu itu karena sayang, ya, seperti itu ya, tapi kadang, di satu sisi kadang suka ada berlebih gitu ya cemburunya gitu dan kamu kadang gak kuat juga gitu loh kalau misalkan aduh aku harus bilang apa lagi bilang bilang apa ya maksudnya untuk meyakinkan dia tuh harus kayak gimana lagi gitu kan supaya dia gak uh, cemburuan kayak gitu ya tapi ya memang udah sifatnya sih sebetulnya ya tapi kalau udah sifatnya juga bisa, bisa diubah Gitu ya, bisa diubah sebetulnya pelan-pelan ya, seperti itu yang aku lihat tadi dengan cara konsultasi. Oke, okay. itu yang aku lihat dari kartu. Bye bye, sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya.